News. Hi, Hai Assalamualaikum Hari ini aku nak main satu game Kan uh, kalau korang dah pernah tengok ni Dah ramai dah ada orang Mostly orang luar lah yang buat Malaysia Jadi hari ini aku nak main game ni Kita ada air melo Uh, berapa jenis? 5 uh, Kita ambil 5 Yang pertama kita ambil original Kau dan juga yang limited edition 3 tu Kita tahulah Kalau rasa dia sama So kita takde buat apa dah kan Kita cuba-cuba je Nasib teka kot Mengena Okay hari ni kita akan main game tu Kita akan sedut Rasa Dan teka Kita ada lagi satu Setiap satu team ni Jadi setiap kali kita sedut Kita letak-letak-letak Okay Okay ni seru ni terlebih satu Sebenarnya Nampilai Kita guna untuk penggunaan masa hadapan. Tapi tak akanlah aku nak main game seorang-seorang. Mestilah aku akan bawa kaum kerabat aku. Jadinya, Tiber. Jadinya marilah kita mulakan. Aku akan kenalkan kaum kontestan yang pertama. Di sebelah kanan aku, tadi Ika Sekali akulah Tuan Bumi Jadi yang first round kita akan bagi Rasa setiap satu ini Untuk bagi fan Nanti kau tak pernah rasa apa semua Jadi kita boleh tengoklah kita boleh differentiate Tak rasa-rasa itu Dan round kedua kita akan mula meneka Jadinya marilah tanpa kita Membuang masa lagi Kita mulakan sesi berasa Sensory Tiba Sesi bun okay. Barilah kita cuba Best rahsia ya. Taste, Ambil uh, mm -hmm. cup tu alam. Bagi seorang satu. Okey, dapat setes satu. Jadinya, firstly kita akan cuba yang ori. Nanti tercrop kepala kau. Makan laku ke macam ni. Kita tengok. Yang orijinal. Nantaklah kalau tercrop. Angga terlaku ada kepala. <laughs> <laughs> original. Dung, dung, dung. Kita koncang dulu. Shake. shake, shake, shake you all. Tiba. Alam yeah. ni. Saya yeah. tak suka. Hmm. Gedis. Kau ni ketik lah. Semua ni tak apa hati. Okay, kita nak murni-murni je. Baik sikit. Okay, pertama hmm. mari cuba rasa macam-macam. Hmm. Tak baca bismillah ya. Minta kena kecam, muka ke semua tak? Kita dah baca dalam hati. Riwan, riwan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah baca. <laughs> okay. Dia rasa tak manis sangat yang Tawa Tawa Atau pun, kau sudah terlalu manis Dia dengan tak biasa rasa yang tawa-tawa Tiba okay, Yang kedua kita rasa yang kau, orang kata kau yang sedap okay. kata Kau laru, kau, kau lembut buka. Ya lembut hmm. Tel, eh kelangan <laughs> Aku tak <dah> titok Tak usah, oh, <laughs> gingungnya pasal aku kalau ada adik aku apa dah. Kau telah, dia usah Hah? Huh? Ni Tiba. warna dia lagi pekat lah Aku tak tak beza ke apa tadi hmm. Marilah bismillahirrahmanirrahim Macam sama je Adalah rasa terpekat sikit hmm. Marilah kita cuba Ini mesti sama je buat katalah Kau orang kaki tak beza perasa Tapi takpelah Kat kan kita oh. nak teka air pepsi, air coke ha, Dia tentulah rasa beza kan Lepas kita cubalah susu je lain jenam ke apa ke Okay, pada 1950. 1950. Okay, terusnya 1950 ya, teman-teman. Mana ada kuzang? <tuk> eh, yeah, ambil tisu. Tak sama dia punya okay, tu. Yang sembilan, yang seterusnya sembilan <tuk> Sama. Hmm. Rasa milo. Oh. Oh. Siapa suka minum macam tu? <tuk> 1970. Tak lahir lagi semuanya Kibu Apa kibu? Iba, be having later, later people say you guys gedi you? you have? Ya I should be back to Kau belas ni aku belas ni apa ya? Pada video kali ini Saya terpaksa duduk duduk duduk sini <laughs> Katanya kerana orang duduk belas sini Kamu yang? Oh, patutlah kau duduk situ Malang toh. ya Okay mari kita merupakan Nak kata dulu sebelah sana Baru tua Sebelah tujuh orang Acik Sama kan? Kau mm -mm. hmm, dah kata dah jenis, Kita tengoklah siapa yang bertuah <laughs> Siapa yang tak ada tua? Mana tahu kan bertuah kan <laughs> Okay selanjutnya The, the, the big, last big. one 1990 Aku tak nak beli yang uh, uh, ice punya Sebab yang itu ada beza rasa Dia ada min-min kan Dia macam ceroh yang ni ceroy, Kan? ceroy aku rasa tak boleh canggah, macam mana dia ceroy ceroy tak, ceroy tak pa? Orang kedok tak, bukan? Jauh ceroy kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. sangat. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. kedok. Okay, maka tamatlah sesi merasa Okay Untuk tentukan siapa yang jalan dulu, mari kita Lactalilat Satu, dua, tiga. Lactalilat, tali, tangan pulang Acik Lactalilat, tali, tangan pulang Ade Eh, Lactalilat pulang Oh, so Aku eh Nombor tiga kali kan? Eh aku nombor tiga, kau menang pun Oh, last lah Satu, dua, tiga, Betul guys Okay, Acik akan jalan dulu Acik Okay, selain semua keluaran frame sila Okay, air-air ni kita akan masuk ke dalam ni. Jadinya bila dia rasa dia akan... Dia akan letakkan di mana dia teka yang ni, yang ni. Letaklah depan tu, ya. Begitulah. Marilah kita lihat. Marilah kita panggil Asyikin. Untuk memulakan kerjana ni. Asyikin, you can. Stand up now. Nak share kek? Nak stand up. The rules? Uh, kau rasa? Tengok ni. Kau rasa satu. Okay, contoh kau rasa yang ni. Oh, kau letak ini depan. So, ah, lagi tu. Tapi janganlah bulat tengok. Bukan tu sekali lah. <laughs> okay, bye bye. We tengok. Okay? <laughs> <laughs> Miss Willa. Boleh mula-mula mana-mana eh? Oh, ah, suka hati tu. Ha, lepas tu letak sebelah kau. Ikut jelah lah urutan Boleh minum sepak habis? Hei, no. lepas orang lain la ya. dah nampak dah. Eh, Tak, ni nak ni. Nak nampak, nampak. Dah. Biarlah. nampak. nampak dah tu Biarlah Mana dia ikut ke batang, nampak tu ada atas Aku tepuk muat-muat je Dah tak minum banyak, rasi kecil-kecil Yang nak nak minuman Kenten <tuk> Dah tu tak ada sedut kali. Dua kali sedut hutan balik mak maksimak <tuk> Hanti habis Itulah susunannya. jauh tu dia letak. Jauh dari frame. Kalau kau telah wadisah. Hmm. Sama, Sama je rasa. Memang yang lain sama kan korang kata milo Apalagi oh lepas ni kita belilah yang beza-beza sikit -sa Ini sahaja-sahaja -sa je Kita tengok lah siapa Ikut lock je Haa ah. Siapa yang dah Macam kita main selalu ikut lock Selalunya Okay lepas ni adik pula sus Aku lah lepas ni kan Yelah Adik Kupu. jalan masuk so, kau kau nak susun kau susun mola. Aku susun ah. ah, benar. <coughs> <coughs> kalau dah bagi tahu eh kalau dah nak tukar boleh sebelum tamat Kita bagi masa Sepuluh saat. saat dari sekarang Sepuluh Sembilan Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Dah ke? ke? Alam dah minum yang tu Dah ke? Dah? Puas hati? Kunci? Entah eh, lah Cepat dah mana boleh dilamar Nak tukar cepat Sebelum dah tamat mas. Boleh rasa lagi tak? Eh tak boleh. Sekali nak rasanya dia. Jepangkan API air tu. Nak tu. Ikut kata hati je. Kita orang pun tentu betul. Ya. Nah. Okay. Tengoklah. Kau tengok kau hintar. Acik terus susun lah. Kau tengok kau hintar. Kau hintar. Mana yang betul? Tu nombor, nombor tiga. Nombor tiga. Nombor tiga. So Acik betul satu. One over five. Okay. okay. Acik, Acik, Acik, Acik pergi sana pergi sana. Acik. Dah, dah boleh bangun ke? Dah dah dah dah. Ha? Uji Haji tu Acik Bukan ini. Dah dah bangun. Sila jalan. Buji uji buji Rasa. Rasa. <laughs> hey. We have baca bismillah. Mana tahu ada insting nak bagi jawapan. Kala. Adik cepatlah main-main pula. <laughs> <laughs> Fokus. Come on. Jeling. <laughs> hmm. Ya. Ni kan Dah tu banyak jeling-jeling <laughs> pula. Oh, sampai lah. Aji letak jauh-jauh kan <laughs> kau kau alih. Mana oh, setu dah. Tengoklah. Ni kuet betul, -betul. Takpe, believe your instinct Dia sila ni eh Bawa ni Kalau kunci jawapan, <laughs> saya <bila> rasa lagi <laughs> <okay>. Nak kunci? Nakut? <coughs> okay, kalau dah sila tengok jawapan anda <laughs> Masa-masa <laughs> Takutnya ya Allah dia hebat betul Okay dah Dah Tu botol depan tak nak susu Aku tak Wah. Buat aku Dah Dah Dah Dah Kita oh. bagi pressure Bagi kita <laughs> semua Sebab dia Dia <laughs> pun semua Gila Sekarang aku Kak, Semua salah Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Samu jug. Macam mana ni Adil? <laughs> Kita tengok ni. Adik ni orang dia. muka gerak. Bagi dulu. <laughs> Okay <SILENCIO> kita jangan cekau lah Adik kata you <SILENCIO> kau ni Semuanya pekat dekat. Hmm? Mana original ni macam sama Sama-sama Dah confused dah You je aku mesal semua ni. Lembuk je lah Aku tadi tak tengok pun Macam tu Tengok tengok yang gelap Daripada kita tu yang gelap Padahal kita tak cakap apa-apa Acik -apa. hmm. minum dua kali ya Dahlah tu Percaya je lah Padahal ini Memang aku kalah pun Nengok Semua orang eh Apa dua tu betul ni? Ingat kau aku dalam situ pujuk Abun Oof. ni jenak, aku aku <tuk> <tuk> kalau Okay, hari ini aku dah agak dah aku takut salah tu Dari aku dah gelak yang nombor dua tu kan <tuk> Tukar oh. Sebab <tuk> kau gelak lah dia ingat salah Gelak pun paling sebab dia tukar kan Eh bangal lah sana Macam ni salah semua ni Ya Allah Mido kau Aku tengok <tuk> warna sana, sana. sana. Oh, cik lah. oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Aku> saya akan baca. Pandai nak tang. Aku siap baca. Saya air kursi semua. Baca bismillahirabbil alamin. Tak. Tuan, tadi macam ada rasa dia tawar sikit. Tapi tak ada apa-apa minum. Pressure, pressure. Sama je. Hmm. Ke nak bagi siapa tengok tu. Bagi dia. Aku tengok. Patuh boleh rosakkan. dalamkan nombor tiga. Oh dah dah minum tiga? Dah. Pakainya baru dulu. Main bunyi. Allah. Oh. Oh, oh, oh <tuk> <tuk> Beriak minum tangis nah, Dah. Dah tengok ah. Dia pergi. betul. satu <tuk> tu. Mulai tidak salah semua. Lain kau tukar yang <tuk> kau tu dekat situ. Dapat betul satu. Mari lah masuk-masuk semua Kalau tak, kau keingin aku tadi. Sekarang kau keingin Hmm, So sad guys. Aku paling loser Cepat, tidak tadi Alah sama aku tau. Tiba-tiba dia tukar tadi Okay. Alah satu point. Adik. Ya Allah juara kita. Adik dia sangat hebat. Dapat lima betul Aluhu Nasrallah dapat telur ayam. Acik pun dapat satu okay itu saja video aku untuk kali ini. Harap korang terhibur. Apapun, jangan lupa untuk like video ni. Dan juga subscribe kat bawah tu. Tekan sekali loceng. Dan untuk mendapatkan notifikasi. Video-video terbaru daripada channel ini. Okay. Itu saja. Apa-apa cadangan korang nak kita kita main game ni lagi. Boleh bagi cadangan yang you know, nak I suka, whatever. Bolehlah bagi cadangan, okay. Okay. Itu saja. Bye-bye.